Young Crew guys, balik lagi channel gue Chris Gita, channel GSL guys Sekarang gua akan riak lagi ke SNSD guys Ini gue akan lanjutin masing-masing uh, dari lagu di album barunya itu yang Forever One ya Apa lagu album barunya? Forever One yang gue tahu itu judul lagunya guys Tapi albumnya gua kurang familiar guys Oke okay guys, kita langsung riak aja guys, kita buka guys Ini gua pakai yang color coded guys ya, biar gue gak nyasar siapa yang nyanyi aja Semoga bener semua, kita langsung riak aja guys, let's go guys Uploog! Ah, lagunya 2 menit 45 Uh Eh, hey, anjir. <laughs> Gila, baru mulai ini. Baru mulai lo udah begitu ya? Wah, shit. Cuma, mulai, mulai. Nih, guys. Oh, dikasih di store for calling. Nice. Ampun. Nice. Oh, nice. Ini pakai tekniknya juga makin mantep. Ya. pakai transpus biasa, guys. Yang bilang dibikin kayak robot. Apa, robot. Apa? Octavia diturunin, guys. Uh, kurang lebih 6 sampai minus 12 semitones, guys. ya, Seksi banget sih. Oh teh He he ho, ho, hyo, yon. Oh ini Yuri Oke okay. Oh nice dikasih triplet gitu asik ya Yuna Oke okay. kan gue lebih, lebih mengenal guys Arpeggiator pak apa Nice Sunny Singkat Tiffany Hmm Ah, sih guys, ini musiknya modern banget sih guys maksudnya gue suka banget sih yang rada-rada kayak begini guys, jujur aja guys ini bagian pasti Tiffany, bukan karena gue suka Tiffany-nya guys tapi liat musiknya guys oh, ada pause momen gitu ya oh, pop pop pop oh wah. gila wah gila guys Anjir kompleks guys, gue pusing gue dengerin guys desain soundnya guys, vokalnya itu mixnya itu bener-bener itu -bener juara guys. Suara, kualitas vokalnya itu bener-bener jadi asik banget guys. dapat tekstur-tekstur kayak gitu guys. Anjing drumnya, billinya tomeng kayak begitu. Oh my God. Oh soundnya guys. Damn. Oh gila itu gue jarang ketemu guys, itu memang teknik itu kan udah, udah sering guys ya teknik triplet tat, tat, tat, tat. tapi ini penggunaannya sangat jarang di lagu-lagu untuk komersil guys, ini guys sikat dan yang gue suka itu ditebelin sama suara gemuk yang kayak laki yang gue bilang di transpose minus apa, 12 semitones itu guys ya keren banget ah ta ta ta gitu lagi, tuti sama drum Oh nice Wah gila guys ini maksudnya ini gue sangat enjoy banget saat mereka tuh ngecompose, compose uh, nge-direct aransemen vokalnya guys ya gue tau di lagu ini tapi setahu gue yang lagu villain itu kan si Tiffany sama Suyong ya. ya guys ya kalau lagu ini gue tahu guys ini juga mereka punya direct uh, vokalnya untuk pengisi pengisian, -pengisian adlibs, eh uh, doubling, stacking ini gila guys serius gila Wow Oh dikasih kayak gitu lagi Ini guys Tekstur di belakang itu loh guys Musik yang mengiring ini guys Sakti sih Sakti Oke okay. mm. Oh gila SNSD comeback ini the best Asli Gila musiknya guys Uh banyak pos-posnya tuh guys, sound rhyme aja kayak begitu guys gila, kayak gundu tau nggak? oke, okay, bridge oh nice, pengambilannya mantep Tiffany, nice, pas pengalian ke falset guys oh Theon kalian denger nggak sih backing vocal yang ah ah terus tiba-tiba jadi dicop di, di, di ke sampel guys ya jadi kayak dimainin pakai keyboard guys lagi guys di sini guys Teon wow ya damn desainnya gue pusing sih dengernya guys wow wow gue kayak berasa denger lagu Lenny Kravitz guys tau guys American Woman, seksi dapet gokil worth it sih ini lagu cuma 245 guys vokal distortnya guys ampun blendnya oh gokil suara juga pop-up semua wow Oh so, itu doang gila guys ini lagu yang ini pecah sih guys maksud gue ini ini parah sih parah secara sound design sound ya eh, desain untuk semuanya guys instrument treatment ke instrumen masing-masing instrumen treatment juga ke vokalnya guys benar-benar kita nggak boring dengernya itu masing-masing part dari awal sampai akhir gua amaze banget ya gue juga kepikiran secara teknis untuk kompos uh, uh, lagu kayak gitu udah Pusing duluan guys, gue, gue gak ngerti deh guys, tapi yang pasti ini gila SNSD comeback dengan musik yang kayak begini, jujur, gue sangat uh, pengen belajar guys, yang lebih ke arah sana guys, ini komposnya keren banget guys. Oke okay guys, sekian dari gue, thank you for watching, jangan lupa like, share, dan komen di video jangan lupa subscribe, like, Chris Channel. bye-bye guys. Blalalala.